gimana sih ngajarin dong halo ya salam ketum semuanya di video kali ini seperti biasa ya di sini saya akan membagikan resep yang terbaru lagi jadi di sini itu beresnya spesial ya di sini oke kita tanpa berlama-lama sengaja jalan satu per satu di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 Oke lanjut ke preset yang keempat Oke lanjut ke preset yang ke yang kelima oke okay, lanjut ke presiden yang keenam guys ya oke okay, lanjut ke presiden yang ketujuh Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-8. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-9.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 Oke lanjut ke presiden yang ke-14. Infonya tidak geduk remix dulu masih. <lipun> Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-15.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 Oke, okay, lanjut ke episode yang ke delapan belas. ke presiden yang ke-19 oke okay, lanjut ke presiden yang ke-20